eh Bantu kukuh nih Bambang ngomong di lampet, cuman ini lah kan Cepet lah, bagat Tadi ngomong mau musuh nih Alah, kan selamat kenakan Nggak sampai lu hero anda lagu nih Masuk tog global Ayy, nangilah, fire, fire Sini, sini Aneh, kan diem, aku udah tengah rusing kan Beban tu ngebablo, gue kah? Bre, oh i apa i uh, Mana di sini? sini, kau? Kau, bunyi situ. Kau, kau, kau, kau, Kali kaya segi-segi anak aku -no. minjem duit ni. Aku nak biasalah, baru ke cewek, Tapi duit Bukan, duit di kantong ko, nyelapet, di, di, duit duit duit duit duit Kali-kali, aku nak duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit Ah, bubu-bubu kan emang tadi ku. Aku, ada ada ada. aku? Oh, oh, aku lah aku kaguru seng, Nok. Bisa kada di? Bisa aja, Nok. Modinya enggak pada ku, Oh, Heeh. Husul sini lah, jak rama deku. Putus cinta kita, pertemanan kita. Hu, kagane bubu sa main. Entar kalah, nurun we R ku, Bi sabar Noh, nape? Ada Modi lu. Ada Modi. <tuk> Bang. Oi, kada ini ngosok app dah. Jadi da -da -da -da -da -da. begulek. Ka main ni ke sape? Ku main ni we, ni. Le, ini bengun eh. Ah, ni kasok sape ni. Ah. Ni kasut kan, ni kasutku, nih. kasut siapa nih Tak tahu, kak. Kasut untuk kuak, neh. Di mana? entah yang punya, punya amang tadi, Di, ini. Ini, eh, eh, neh. Kakak, kakak tengok, juga, eh. Kamar yang nih, suap, ni, mana yang tanya? Ep, App, deh, Kak Ep. Mana ya? tahu. Mood, Fadila, di mana ini Semua kasut capek Punah. Sum... Sumpahlah, dah dah dah dah dah dah dah boleh, tahu ni ni kawan ni. itu? pakai sini Bababu, bak ni jap kok ada orang Ada ya? lah, Sok pagi kan? mulai sok pagi, sok pagi. sok pagi, Anak-anak ni, Ah, Ini, ini, ini, mod mana Wow, ini masker. Masa pandemi kita harus pakai masker. Udah ngerti, pakai masker. Udah kan? kita. hawa, kata busok Iya, ini gak ngerti. Ini gak ngerti. Ini gak ngerti. Ini gak ngerti. main gak Ini gak ngerti. Ini gak ngerti. Ini gak ngerti. Ini gak ngerti. Ini gak ngerti. Ini gak ngerti ini sudah babule sih kok kata gila kasih kasih pakai misteri putus kan putus kan nih ya Ah, dia Kelak lah lah. Agi, uh, awas bayir. Awas, Gam. Badan besar. Ye, grobok gede. Kak. Ngacau lu badan besar. <laughs> Adik, sakit. Sakit. sakit. sakit, sakit, sakit pak. Pak. Kalah, Diem lah. kalah nih lah, diam Main lah. Busuk awakan, eh. Entar, mati nih lagi gigi kuning. Panilah. Gigit kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Aku denger bising di ada apa gawe ka. Kawa busuk om, eh om um, pak. Kawa sampe. Gini Pak <tuk> ya. ya. ya, be busuk ini kan bulan puaso. Kawa busuk ada apa-apa, be. Gigi kuning. Be kuning. Halo. Halo. Ah, e. di, di di tadi nyunyuro ku bubula. Rani nyuro be bula. Itu gigi oh, iya tadi be ini Iya ngomong kayak ka Oh, oh. oh. Oh, ini Pak Ustadz. Ini <guli> bulan puasa. Tidak jadi, berbunga. Kakek atauku. Atau HP. Atau namanya. Kakek HP namanya? Tidak <guli> <guli> bukan. HP bukan. HP pulih Kakek bukan. Kakek bukan. Kakek bukan. Kakek bukan. Kakek bukan. Kakek bukan. Kakek bukan. Kakek bukan. bunyi bukan. Kakek bukan. Kakek bukan daripada main game macam ni, alulah nikah, kemu sola, ngaji, ngaji jorang nih, kita kuadilannya, sore-sore gi, mandi ngaji, salat asar, ngerengge, bapak kau ngomong ini? nyuruh, ini, ini ada hadis ya, eh? bulan puasa sore. Tate hadis dari hadis riwayat Bukhari, bahwa di bulan puasa ini kita tidak boleh berbule. Bu Karena kalau berbule bu itu sama juga kita pahala puasa gitu tidak dihitung. Puasa sih tidak batal, tapi pahala ada dihitung. Jadi, Jadi dihitung. percuma kita dari pagi sampai sore, makan lapar, makan haus, tapi pahala ada di. Jadi, apa itu? Ya salah kan? Kalau tikung bener kan, Ma, nggak, nggak usah berbulan. Apa? Be, karena ini bulan, bulan puasa, bulan puasa nih, kita boleh duso, duso dihitung, melipat dan di dan sama kayak amal baik. Jadi kalau pacak, banyak banyak, terbuat baik. Terbuat baik. Kenapa apa lah? Menikat daripada macam nih ya, kayak duso kata. orang budwe, Pak Budik B, dingo, dilihat babi, budwe lah. Kak, Pak. Eh? Pak. lo ngambil oh, lo Hukum. Waalaikumsalam. kan dulu, Pak. gigi, Pak. coba busuk. Tahu kan wudu kan? Tahu, Pak.